Tampilan terbaik Kylian Mbappe. Kumpulan skill terbaik Kylian Mbappe musim 19-20. Tahun yang melihat PSG memenangkan gelar Liga 1 lagi dan tim Prancis mencapai perempat final Liga Champions. Musim Liga 1 dihentikan lebih awal karena pandemi virus corona, namun masih ada waktu bagi PSG untuk tampil hingga saat itu. Kylian Mbappe menjalani musim yang hebat dan memainkan peran kunci dalam PSG memenangkan gelar Liga 1 itu mencetak 30 gol dan 13 asis dalam 33 pertandingan selama musim tahun 2019 20 Simak beberapa skill terbaiknya dalam video di atas. Keterampilan Terbaik Kylian Mbappe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 gol dan 13 assist dalam 33 pertandingan selama musim tahun 2019-20. Simak beberapa skill terbaiknya dalam video di atas.